Ada timnas Indonesia U22 yang berhasil mengunci tiket ke semifinal SEA Games 2023 setelah membungkam timnas Timor Leste. Laga yang berlangsung di National Olympic Stadium Kamboja itu berakhir dengan skor mencolok 3-0 untuk kemenangan Indonesia. Timnas Indonesia U22 langsung mengawali pertandingan babak pertama dengan memegang kendali permainan. Marcelino Ferdinand yang bertugas sebagai jenderal lapangan tengah Garuda mencoba mengatur pola permainan timnas U22 Indonesia. Garuda muda memiliki peluang pertama pada menit ke-6 melalui Witan Sulaiman. Berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Kuitan Sulaiman yang menerima bola berhasil lolos dari penjagaan lini belakang Timor Leste. Namun sayang, sepakannya yang terlalu lemah berhasil ditepis oleh kiper Timor Leste, Cercino. Gol pertama timnas Indonesia U22 dicetak oleh Ramadan Santana. Sananta maksud kami pada menit ke-44. Berawal dari umpan crossing dari Fajar Faturahman dari sisi kanan. Ramadan Sananta yang menerima bola dan langsung menyundul ke dalam gawang Timor Leste. Sedangkan gol kedua Indonesia lainnya dicetak oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman pada menit ke-62 dan 74. Berkat tambahan gol tersebut, membuat Fajar menjadi top skor Timnas U-22 Indonesia sementara di SEA Games 2023 dengan capaian 4 gol. Selain itu, kemenangan atas Timor Leste juga membuat timnas Indonesia U22 kian kokoh di puncak klasemen grup A SEA Games 2023 dengan koleksi 9 poin. Kamboja saat ini menempati posisi kedua dengan 4 poin dari dua laga. Tuan rumah sesaat lagi menghadapi Myanmar yang saat ini mengoleksi 3 poin dari dua laga. Timor Leste dan Filipina dipastikan sudah tersingkir. Timor Leste hanya punya tiga poin sampai menuntaskan fase grup dengan Filipina Sedangkan untuk timnas Filipina mereka hanya memiliki satu angka meski baru bermain sebanyak tiga kali Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya.